Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Alkisah hiduplah seorang putri yang punya kecantikan yang luar biasa Yaitu Putri Dayang Merindu Kisah Putri Dayang Merindu inilah yang melegitimasi dari asal-muasalnya pertandingan bidar Banyak cerita rakyat ataupun karya sastra yang menggambarkan suasana ataupun keadaan di masa lalu tapi sebenarnya legenda ataupun karya sastra ini adalah salah satu unsur yang membentuk karakter dari masyarakatnya. Sebelum kita cerita lebih lanjut, Mang Dayat ingetin dulu ya untuk mensupport channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Mang Dayat doakan seluruh penonton Mang Dayat tercapai segala hajatnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Wong Palembang ada di pangku saya adi Jonjon. Lomba perahu marga Pegagan. Jadi di dalam tradisi kita, hmm. tradisi Melayu atau tradisi Nusantara lah ya, hmm. biasanya dalam satu peristiwa ada yang mendasari hmm. atau dah ada baik dibuat satu cerita untuk melegitimasi kegiatan hmm. itu hmm. atau melegitimasi satu tempat atau satu objek hmm. misal cerita pulau kemarau ya. itu dilegitimasi oleh cerita-cerita rakyat semacam hmm. itu lalu ini bidar bidar ini kegiatan ya lombaan dibuatkanlah satu cerita legenda Nah yang kita kenal dengan legenda Dayang Merindu dan ada banyak legenda-legenda yang mendukung keberadaan bidar ini uh, kenapa itu kan bidar Dewe legenda bidar itu legenda kemudian cerita rakyat itu legenda setiap cerita legenda ataupun cerita rakyat umumnya punya pesan moral. Sebagai contoh, legenda Putri Dayang Merindu ini yang punya pesan moral sportivitas, semangat berkompetisi. Kalau di dalam cerita ini diceritakan kompetisi dalam memperebutkan Putri Dayang Merindu yang punya kecantian yang luar biasa. Ini diceritakan Jony Wong dari uh, apa sekitar uluan ya, dari ulu. Jadi ya. kisah ya, itu ya. Dayang Merindu ini dari uluan, uluan lah, kata di hulu uh, Palembang tentu ya uh, ada yang mengatakan dari Morenim ada yang mengatakan dari Ogan Ilir ya kan <tuh> itu banyak-banyak versi tapi dari uluan intinya dari uluan bayang perindu itu lagi mandi dengan kawan-kawan dia <tuh> kemudian saking gembiranya mandi dia dia lupa ada sesuatu yang uh, apa namanya terhanyut terhanyut yeah. itu apa bokor Boko. nah, jadi ada yang ngomong dengan peralatan-peralatan mandi dia situ Tempat mandi, dia naruh barang-barang dia eh. daro, Tempat naruh sabun-sabun segala macam lah uh, situ. Uh, uh, uh. Nah jadi Hanyutlah dia ke hilir uh, uh, uh. Nah di hilirnya ke Palembang yeah. Di Palembang itu ada tempat pemandian para pangeran lah uh. Ketika pangeran itu lagi mandi hanyut bokor itu ada seorang pangeran itu terkejut Dalam legenda itu disebutkan pangeran Kemalajaya, ya. Namanya pangeran Kemalajaya Iya, Kamera itu Dia terkejut, wah ini yang punya ini pastilah gadis ini Dari manalah ini Nah karena dia pangeran, dia punya banyak kemampuan untuk uh, menelusuri dari mana ini Nyelidiki itu ya Yip. Maka dengan pengawalnya, dia selidiki lah sampai ke hulu. Hmm. Nah, ketemulah di suatu tempat itu bahwa ternyata itu milik seorang gadis yang tadi cantik, cantik jelita. <laughs> Membuat siapa melihat terpesona. Uh -uh -uh. Jadi si uh, pangeran ini bermaksud untuk melamar uh -uh. Gadis. Langsung pengen minang, langsung pengen minang. Uh -uh -uh. Jadi disuruhlah utusan untuk meminang. Dan ya, Carong Plembang Minang, ya, caro ada. Apa nama ya, itu? Tenong Lawas. Padik sudah, eh padik sudah, <laughs> sudah dipadik tadi. Dilamar lah di situ. Dilamar tahu-tahu lamaran ditolak. Wow. Ini lamaran pangeran Plembang ditolak. Wow. Coba bayangkan. Hmm. Siapa? Siapa? Siapa yang berani menolak? Iyo. Siapa kau, rakyat kecil nolak? Iyo. Ini pangeran, penguasa. Banyak duit, kira-kira ah, gitu <laughs> jadi marah lah. Pangeran ini uh -uh. diselidiki lagi apa yang menyebabkan dia ditolak. ditolak ini tadi. Wah, ternyata si gadis ini sudah punya tunangan. Hmm. Nah, tunangannya itu pembesar di tempat itu. Mungkin anak pesirah lah, semacam itu. Ya. Oh, sama-sama pejabat juga. juga, tapi pejabat di daerah, ya, ya. dan mereka itu sudah. Ya namanya tunangan uh, uh, uh. Jadi di dosun itu ya Sebelum melakukan pernikahan, tunangan dulu kan uh, uh. Nah, tunangan ini sudah setengah nikah Setengah nikah nih amb Ambil nikah, jadi nggak mungkin dia tolak itu uh, uh. Nah, lalu Hampir kira-kira terjadi uh, kekisruhan lah uh, uh. Marah ini pangeran kelembangnya karena marah uh, si Tunda diserang, tapi ujungnya <Susuk> kan uh, lalu oleh Sunan Pelembang ya, Bapak Pangeran ini hmm. uh, dengan bijak, tidak usah bebalah lah. Kita ya. adukan permainan bay. Apa hmm. permainan itu? Adalah lomba bidang lomba mendayung, lomba mendayung bidang ya. Jadi si Kemal Ajaya siapa namanya lupa kudil yang, kudir, yang uh, dari dari sira tadi itu, <tik> itu beperahu nah, konon kabarnya di sungai keramasan mulainya. Mm -mm. Anu itu mulainya hmm. anu ah, perlombaan itu gitu jadi berombalah di situ gelombang ujung pelambangnya gelombang bidal di situ duo-duo itu ternyata sama-sama kuat kawan ini, sama-sama sakti, kan? Uh, iya. Jadi bedayung diojong itu ada katik yang kalah ada katik yang menang. <laughs> Singgonyo, jadi kalau, kalau ujung perahu itu di sini samo samu, oh, mereka bedayung dan juga tidak galak ngaku kalah terus. Sampai dua-duanya ini kecapean Bawaan cinta, Kak Iya <laughs> Tak melebut ke Mungkin kebayang depannya tuh. Wah, gue buruk ini Dapat ke betino ini, kan? Ya, nah, eh? di sini Nah, itu uh, Sampai dua-duanya Kehabisan tenaga Hmm Tuk ujung pelembang Capean, capean Iya yeah? Kepayahan ujung pelembang Payah, ya yeah? Tuk dua-dua kapalnya, mati matilah, kalau dua nih, dua-duanya terbaik saja, mulai banget iya, nah, habis nah, tenaga, dah cek lagi benang, nah, sampai lah ya. terbaik, oh, habis nah, mana lah perasaan anda yang merindu ini gara, -gara aku gara, -gara aku dua-dua lanang ini mati mm -mm. sebenarnya dia ini ada sir juga sama pangeran Mm, mm, mm. Tetapi juga dengan yang itu sudah tunangan, jadi si ya kamar tadi. Kalau ada salah sih, kok yang menang. Ada yang me, mengadopsi nah, Sunan, Sunan gara-gara aku. Ruang dua ini, Merebut kaku. Betulnya. Oh, lanang dua ini mati, bujang dua ini. Karena itu, aku pengen bagi badan aku nih dengan ruang dua ini. Mm, mm. Jadi, mak mana caranya? belah badan aku ini Akhirnya dia Intinya uh, mungkin minta hukum itu ya Ya minta hukum ya. dia Kalau menurut legenda itu jadi diri dewe hmm. Kemudian Badannya ditetak dua Kepalanya di, uh, ditanam di sini Di Palembang Yang sebelahnya ditanam di Puluhan tapi. Oh, Jadi tempat itu bagian kepala di Plembang, bagian bawah tu di hmm. yang tunangannya itu. Ya betul. Nah. Jadi adil lah kira-kira macam itu. Hmm. Duo-duonya untuk. Nah. Ujang gades ramadhan sopan adat budaya di kedepankan. Payoto lestarike adat budaya marga kita. Payoto lestarike jangan lenget ditelan zaman. Apa pesan yang disampaikan? Kalau kita jenguk itu itu bukan pesan kekerasan ya. Kalau sampai bunuh diri itu tentu tidak boleh nilai itu. Yeah, Tapi yeah. ada substansi yang ingin disampaikan itu soal keadilan, soal keadilan, soal kompetisi yang sportif. Ya. Yeah. Nah kemudian artinya lomba bidar itu betul-betul uh, kompetisi yang ingin memperbutkan sesuatu kualitas. <laughs> nah inilah pesan sebenarnya. Yang ingin disampaikan Dalam legenda itu Jadi kita sebagai eh, Penerus dari itu Tentu kita Kalau kita buat event itu Satu artinya meneruskan Perbuatan dari eh, Sunan Palembang tadi Untuk memperingati peristiwa itu Peristiwa itu Ya, ya bu, Bukan sekadar memperingati peristiwa itu Tetapi itu Sesuatu yang eh, Baik dilakukan Uh, uh, uh, uh. Sunan katakanlah simbol dari uh, kerajaan Palembang uh. asal mulu kota Palembang ini uh, uh. yang harus dilakukan oleh pemerintah kota, okay. ya kan sebagai uh, pewaris politik uh, uh, uh. dari Sunana. Sunan Palembang. Kalau menurut legenda itu kan begitu. Yang kedua pelaksanaan itu harus dilakukan dengan jurdil. Jujur, jujur dan, dan adil, adil. <laughs> dan sportif yo iya ya kan dan seharusnya nilai hadiahnya hmm. Diadakan itu luar biasa luar biasa iya <laughs> <laughs> ya. banyak senilai dengan ini. dayang merindu iya <laughs> benar-benar sambil duduk ngale keran sama marga Pegagan. ini dalam konteks kebudayaan kan bagus itu memperkaya yeah. memperkaya kebudayaan apa namanya khasana budaya dan itu menjadi modal wisata bener, bener. modal pariwisata eventnya diadokan pertama kali secara resmi ya yeah. tapi mungkin masyarakat sudah melakukan itu sebelumnya itu mm. pada tahun 1898 untuk memperingati Hari Ulang Tahun Wilhelmina. Iya. Adi nah, resmi itu pemerintahnya. Pemerintah Hindia pemerintah uh -huh. Belanda tentu pemerintahan dulu sudah sudah jingok kan? Uh -huh. uh, sampai main hari ini kita jingok di dusun-dusun misalnya pemulutan, pedamaran, ya, ya. lokeijing, uh -huh. keramasan kerama juga ada, keramasan agung itu rutin melakukan itu di event mereka. Uh -huh. Jadi misalnya di momen persepsi pernikahan ya. atau momen uh, apa ulang tahun Dusun dan segala macam masih masih iya. jadi mau melakukan itu aku sempat merekam waktu mancing hmm. di, anu di pegayut oh, Pegayun, Pegayun. Pegayun. kami sempat merekam itu kan nah, jadi artinya memang sudah ada di masyarakat kita lomba bidar budaya sungai ya kan ya Nah itu wajar itu karena apa karena eh uh, Manusia ini kan punya karakter berkompetisi. Mm Heeh. -hmm. Mbak ini hari lah Ada balap liar misalnya kan? Yo. Itu salah satu bentuk karena yes. hidup di Akan di Ini kan enggak ya, motor waktu itu. Iya perahu kan disuruh Perahu itu lah, kita bidang kita track kan gitu. Udah mainnya itu. Ya gitu. dulu mungkin banyak macam oh. itu perahu si kopayu kita ngetrek. Semuanya macam apa kan? Itu ngetrek ini ya. Ngetrek nge bidang liar ya. <laughs> Karena ada sifat uh, manusia, kompetisi itu. dari awal berkompetisi yeah. dan uh, sifat lain adalah berburu itu peradaban tua itu kompetisi dan berburu. Kita dari perut mak bela berkompetisi <laughs> ya, jadi gitu ya, ya, Nah itu satu. Nah kemudian untuk memenangkan kompetisi kan macam-macam cara. Wong ini kan, hmm. selain dia melatih, tetapi Wong kita dulu ada istiar lain, <laughs> istiar lain itu menambah kekuatan yang diyakini sugesti, uh, bisa jadi sugesti, hmm. uh, bisa jadi itu memang hal-hal yang di luar dari nalar kita, <laughs> <Bisa> gitu kan? <laughs> uh, iya, iya, mereka iya, iya, yakin. Iya. Dulu ada pakai jimat lah segala macam. Hmm. Nah pada waktu itu ada satu prasasti namanya prasasti kedukan bukit Hah? di sungai kedukan bukit hmm. di sungai itu kan pacak masuk perahu dulu, yeah. ada prasasti ada batu bertulis-tulis dan di apa tulisan meng, tulisan itu ya mm. tulisan cacing gitu ya yeah. apa dia artinya ini, jangan-jangan ini jimat karena di sungai Nah, karena di maka perahu bidar wong beduyun duyun hambatkan perahu bidar itu di Prasasti eh, Kedukan Bukit. Itu. Dan mereka yakin bahwa sudah nambatkan itu menang. menang. Lalu datanglah ke makam Muhammad Yasin Oh kata kita disebut dengan Raden toka, -toka. Nah, konon Raden toka ini juga diyakini wong dari pemulutan tuh datang ke sana berziarah untuk menambah kekuatan-kekuatan gaib ya <laughs> Jadi kalau itu mereka sudah hal-hal itu mereka lakukan ketika uh, belumlumban tadi itu ada kekuatan katanya dari bawah itu ada yang dorong gitu. <laughs> Itu Raden toka itu, ya, ya. Ya, ya, ya, ya. nah ini juga bagus dalam konteks wisata Mm -hmm. Diangkat walaupun tidak dilakukan lagi, iya. tetapi itu kan menarik. Gitu, menarik mm -hmm. orang karena ada kecenderungan orang itu kan tertarik dengan hal-hal yang gaib, walaupun tidak nyata. Manusia ini kan tertarik dengan hal-hal yang aneh gitu, simpang ke tapang, ke Tanjung Raja, tubuh kalangan Sambil dodo Ngelekeng cerang Lomba perahu Marga penajang. Jadi lomba bidar itu menurut aku Adalah lomba yang top ya Artinya top yang paling tinggi nilainya di Palembang uh -huh. Yang harusnya didorong terus-menerus iya, iya. Bayangkan, Ayo. kalau dulu itu kita bina kita bina jadi pemerintah kota membina itu bukan cuma pesertanya uang Palembang kabarnya di zaman zaman dulu ngirim zaman -Yamin. Hmm. setiap kampung harus melok, wajib wajib wajib melo ya. apalagi misalnya di tingkat kota kita adoken di tingkat provinsi kita adoken di tingkat regional sabak Kota-kota pesisir ah. di kota-kota pesisir atau daerah-daerah pesisir di wilayah Kerajaan Sriwijaya. Hmm. Apa itu artinya? Thailand bisa ikut, benar, Singapura benar. bisa ikut, Malaka jadi punya sungai, Malaka juga, iya. Sarawak segala. dan mereka Maksudnya juga punya, punya sebenarnya punya, dari, punya. dari ini punya. kita pusatkan di Palembang. Eh, kamu datang kesini, ke sini, ke ibukota kota Sriwijaya kita kompetisi Bida. bidar mendayung kuat dayung kamu atau kuat dayung kami kami ibu kota Sriwijaya kami yang pergi ke sana ngancam kamu dulu tuh oh ah, oeng malaka hmm mode ke sini asalmu di sini di Bukir Si Guntang. Hmm. kita kompetisi rumah bidar hmm. betapa luar biasa aku luar kira biasa. sebulan penuh hotel-hotel-hotel hot, itu akan padat dan malah rumah-rumah di pinggir-pinggir itu mungkin bisa jadi homestay. di hotel lalu kakek. Hotel. Ah. Uh, bisa jadi. jadi kita kita bayangkan itu. Mm -hmm. Tetapi mang Dayat persoalannya semakin ke sini makin kurang gairah. Iya. Nah, okay. sedih lagi. Nah, <laughs> makin kurang gairah, makin iya. <laughs> Sayangnya kita bukan pemerintah Jadi <SILENCIO> dapat catat nak pemerintah Cuman pacak ngomong <SILENCIO> mainnya lah ya Mudah-mudahan didengar Mudah-mudahan Nah masih Cibicek Jadi memang bidar ini adalah Salah satu tradisi Palembang yang luar biasa Semua nilai-nilai ada di sini Mulai dari nilai kekompakan Nilai budaya Kegotong royongan Kerjo keras sih. Ya. Yang tadi misalnya yang kalian sebutkan tadi Itu akan tercipta yang Yang kena pemerintah kota itu Supaya masyarakat menghidupkan ke gotong royongan hmm. Hidup lagi gotong royong sama-sama mengalir -sama bidar dan suara musik juga jadi terlestari sebenarnya kalau iyo. banyak yang nyinggok tadi tidak oh, oh. nah, malu lah liar wajar kan iyo. pasti otomatis jadi lestari dengan musik mm -hmm. jadi memang Uh, nilai positif dari bidar ini Banyak nih dan hmm. memang Kita sama-sama harus jago lah yeah. Bidar ini mudah-mudahan yang dekat sama Pemerintah disupport ah, <laughs> nah, bener -bener. Basic ke? <laughs> basic ke? Nah. Bidar ini coba Jingok ke? <laughs> nah itulah aspirasi Dan harapan-harapan dari kami Yang sama-sama memang mencintai Uh, tradisi dari ini yeah. nah, mencek-mencek, mungkin itulah obrolan dari kami, mudah-mudahan obrolan ini bisa menambah kesana pengetahuan kita tentang Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya kalau ada salah-salah kato, baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lestari ke Jangan lengket ditelan telan zaman Jangan lengket ditelan telan zaman